iye oi oh, oh, hello halo, halo. ini ini dada papa fun eh emak ada eh ada siapa nama bapa be orang siapa nama bapa terima kasih terima maaf maaf kakak ada tukar kata-kata eh halo emak udah Uh. Yaobu, Yaobu, Yaobu. Siapa anak bapak? Aurel, Arya, Ernesto, Alberta. <tuk> Alessia, Alberta Agatsia, <Agaccia. tuk> Alessia, Alessia Clarissa, Ariel, Ernesto. Ini bapaknya, itu mamanya. Hai. Hai. Hai. Mari kita nyanyi Oke okay. Bapak yang kasih kepadaku, yang tahu. Alhamdulillah Aku takkan Yeah. <laughs> Kita buat, kan? kau suka hati, mari buat, kan? Kalau kau suka hati, buat, kan? Kalau kau suka hati, Kalau kau hati, mari kita lakukan. Kalau kau suka hati, kita buat, kan? Beep, <laughs> beep,